Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada informasi terbaru yang kita dapatkan kondisi terkini Bunda Lesti Kita lihat persatabat di posting kali ini Terlihat ya tentunya kita salvok dengan tangannya Bunda Lesti Kejora Semalam tentunya Torik Halilintar ini tentunya berkunjung ke rumah sakit Untuk menengok langsung Bunda Lesti Kejora dan kondisinya masih Terlihat persahabatan, Bunda Lesti masih diimpus. Posisinya Bunda Lesti kejar juga masih di rumah sakit. Bismillah, mudah-mudahan ya Bunda Lesti cepat sembuh, cepat sehat, dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Kita simak juga bersama di postingan ini, begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan di aktornya dari Konhakaniati. Amin, Allah Amin, Masya Allah, Allah. lihat gini aja udah seneng banget, semoga segera sembuh, Bunda Lesti, kesayangan Papa Bi dan Abang Fatih, dan semakin membaik, biar bisa beraktivitas lagi, sayang banyak banyak buat anak soleh bersama pandainya, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. hari juga bersama tanggapan lain dari akun Instagram dan Nasir. Mereka benar-benar hidup mandiri ya sekarang sampai ngejagain bundanya pun dua jagoannya. Masya Allah Mudah-mudahan tersahabat, mudah lulus kejora cepat sehat, cepat pulih. Doa terbaik pastinya selalu kita berikan buat idola kesayangan kita. Amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya dan cindukan abang El nih persahabat ya yang sedang tertidur. Masyaallah, anak kasep nih. Aduh, bujang kasep, Masya Allah banget nih. Selalu bikin gemes, selalu bikin happy semua orang, dan pastinya selalu dirindukan semua warga Konoha. Masya Allah, nah, mudah-mudahan sehat terus, selalu bisa menjaga panda, mudah-mudahan selalu menjadi anak yang saleh. Menjadi kebanggaan kedua orang tua pastinya. Amin. Kita lihat juga bersahabat, begitu banyak tanggapan yang diberikan untuk Abang El diantaranya antaranya persahabat dari akun Instagram Shaina2022. Amin ya Allah, abang jagain bunda ya bang. Semoga segera diangkat penyakitnya. Amin, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan abang El ini selalu diberikan kesehatan. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat ada kabar yang sangat membanggakan sekali lagu instan biasa ternyata masih trending di Malaysia. Ini trending 14 persahabat untuk music. Masya Allah Mudah-mudahan kita semua sebagai fans terus streaming lagu-lagu Bunda Lesti Semangat untuk support yang terbaik Karya-karya idola kita Kemudian juga Selanjutnya lagu insan biasa Ini masuk top 10 di Waktu chat terjoget Waktunya dengar Chart Dengdud Ini tertia per tanggal 1 April kemarin Masya Allah luar biasa Ini langsung diinformasikan oleh Pop FM Jakarta Alhamdulillah, lagu Insan Biasa selalu trending, selalu viral di mana-mana, prasahabat ya. Insan Biasa memang selalu menjadi lagu andalan. Ini selalu membuat kita bahagia. Alhamdulillah, prasahabat, selalu kita bersyukur ya. Begitu banyak dukungan yang diberikan dari orang baik, orang yang tulus, yang mensupport untuk karya Leslar kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di storynya nya Lesti Alpati ini menginformasikan bahwa Bunda Lesti Kejora juga ini lagi trending di google persahabatnya, trending 20 di google ini keren banget nama Lesti selalu bikin kagum dan bangga pasti semua orang juga takjub dengan sosok Lesti Kejora selalu menjadi pusat perhatian banyak orang apalagi dengan peluncuran lagu insan biasa kemarin Nama Lesti itu lagi membumi masya Allah Kita bangga bahagia dengan idola kesayangan kita Dan pastinya juga persahabat kita selalu menantikan Selalu menunggu kabar baik, kejutan, bahagia dari idola kita Lesti Bilar Tetap stay tune di channel Diva TV, TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya ini informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagi menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.